kena enggak udah <tuk> panikan Ini mah mirip-mirip yang tadi ya. Hah ya. Bahasa jalurnya Yuh. Mas, jadinya agak susah. Habis hujan, kan? Jalan mah aja. Uh, oh, licin. Ih. nyusup ini lumpur semua nih tapi licin licin cowo aduh jalurnya belum mending yang tadi ini mah kita nggak bisa gerak Tuh, dua tiga Ini malicin sekali, kita yang jalan juga susah. Begini, ih cocok cocok. Ada bagusnya motor. Ah? Licin, licin cowok. Oh, licin nggak ada. Yang tadi tadinya masih enak ini licin gak sekali. Ih, nggak ada tail ininya. Nggak Ini kaki juga nggak bisa ini. Tuh, doang ya. Minggo tarik motor. Ini nih. Tarik. trailer, jalur Ini masih jauh? Deket. Jauh, jauh. Deket. Pakai Oke, Bang. berapa ini? satu Hah, berapa okay. okay. ini? Haskini bos, hah? Askini, bos, Askis, bos, aku <laughs> <Napas, laughs> <napas ayo abis. laughs> bos, Nafas saya mau habis. bos, aku bos, bos, aku bos, aku bos, aku bos, aku bos, aku bos, aku bos, aku bos, kayak gini. Eh, kena. Eh. Oh. Apa aku Haski? Apa aku tegar? ibuku tegar. coba? Apa? Malah dipegang pakai tangan. panas, kan? Oh Iya, ngono.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 Terus nanti ada duri-duri, ancoh, wak, ee Rih, diunuh rito lagi, kakak ngen Ini tangannya dilep, oke, Berarti, tirinya atau mati? Oh, mati, oke, ya, ya, ya Wuh Siap, siap Autopilot Kuat, nengah, boleh, yo Oh Hah? Banku, lihat, ya Weh, pakai ban slik dia, Cok Ha, SK-1, nih, bos Weh, iya, harusnya slik, Cok Mantap, emang Enggak ada ini bunga kotak-kotak. Sama -kotak. nah, punyaku juga. Tahunya hilang. Ini aku jadi tahu bulut jadi ya. <laughs> Yuk. Oh, lanjut. Itu lepas lagi. e <laughs> Ampun, Ma. Keloso <laughs> ya. Kenapa saya ngabis habis, Ma? <laughs> uh. Aduh lampu injeksi-nya nyala, harus dimatin. Uh, cingan cing. Kacamata berembun lagi, nggak kelihatan apa-apa tuh. coba dulu kalau nggak bisa kalau nggak bisa ya udah <laughs> dekat dekat kok uh, masalah dekatnya itu, ini kalau asfalt aku jalan sendiri aja <laughs> Bensinnya banjir, karburatornya banjir. Aduh. Wes, Man. Keran bensinnya lupa dimatiin. Iyo. Dikira karbu. Dikira karbu, ternyata kan bensin. Jogeser, jogeser. Oh, Kirain Bandung itu Depok, oh Depok ya? Oh, kirain Papua sana dulu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Capek, Mas jam kita nyampe. Hah? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bukan masalah jauhnya cok deket si cuma tanahnya <laughs> aduh aku juga baru ini rasain cuma tanah merah kena hujan air Mereka mengalir kok sih berada kayak foto kayak gini posisi ini apa karena kayak tenda sini tenda fotonya motor di sini kayak banyak raget tapi pemandangan ke sana Sama sana bagus sana iyo karena gunung Arjuna tendanya di mana sini. Kayaknya di tas Mas Yan. Oh, شوف, شوف. Kok ngamuk sih kau? Kenapa ngamuk kau? Aku kemarin tato pasang tato di sini. Terus bunga mawar. Yang Jok. yang jadi bunga melati. Bukan, bunga mawar. mawar Cuma rotok, masing. sekarang tinggal lakarnya, cuk. <laughs> guys ini kayak Indonesia nggak butuh orang apa kayak orang gandeng, yang penting orang makan gorengan gorengan apa bakso? gorengan ini oh <laughs> <Tunggung>. gorengannya bakso i cu, pedangku, agin ini teh gelap cu, nggak keliatan apa-apa besok pagi baru kelihatan mah Lalu. kita lanjut besok pagi lagi aja setengah edor, si nyemoknya loh ini lagi makan masak mie udah bangun tenda tuh Gumbune kok dicampur di kono Dor. Itu Gunung Cirema, Cirema ya? Iya, Ciremai terus. Bro, sebelahnya Bromo. Bromo. Yang itu Arjuno Sebelah lagi Subing, terus oh. Subing. Ih, motor Motor enggak ada motor bentuk, Cuk. aku. Tuh. Gua aku, um. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> aku ngeliat sebelah pakai celana panjang, <tuh> sebelah pakai sarung. <tuh tuh> aku sendiri pakai celana. Aku... Indonesia aku dari tadi. Ini ada Bang Dori jadi ini.